Welcome to channel Nams JP. Isi updatean kali ini gua akan update Hex Domino RP versi 1.84 sudah ada kali 8 speedernya, no iklan, no update dan no virus aman. Untuk yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe, like di kolom komentar beri saran dan masukan untuk channel ini y jangan di skip videonya karena password ada di dalam video ini terima kasih Big win! win